Ada informasi penting bersahabatnya kali ini dari Ibu Siwi mengenai batalnya penampilan Lesti di Indosiar. Lesti Kejora membatalkan diri tampil di hut Indosiar ke-28. Betul, kami mendapat pernyataan langsung dari pihak Lesti yang menyatakan bahwa Lesti tidak jadi tampil di ulang tahun Indosiar. Lesti Kejora dan pasangan masih fokus untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya. Kami tidak bisa memaksa, kita doakan yang terbaik untuk mereka. The show must go on. Kemegahan, dua malam puncak ulang tahun Indosiar ke-28 dipastikan akan berlangsung sangat meriah dan spektakuler. Ratusan artis besar Indonesia yang hebat dan luar biasa akan tampil memberikan suguhan terbaik untuk pemirsa Indonesia. Nantikan kejutan-kejutan serta kolaborasi tentunya... Menegangkan di atas panggung Indosiar, Ibu Harsiwi Ahmad sebagai Direktur SCM. Itu pernyataan dari Ibu Siwi mengenai tentunya Bunda Lesti membatalkan diri tampil di hari ulang tahun Indosiar. Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh Ibu Siwi, Besti Indosiar. Puncak perayaan HUT 28 Indonesia yang akan mulai besok 10 dan 11 Januari dipastikan akan tetap spektakuler tanpa penampilan Lesti Kejora. Sederat ratusan artis besar Indonesia yang hebat dan luar biasa akan tampil memberikan suguhan terbaik untuk pemirsa Indonesia. Komentar tentunya banyak sekali diberikan di unggahan ini. Diantarin dari aku Lesti Official mengatakan apakah ada surprise untuk Lesti Kejora? Ada juga tanggapan dari akun Instagram Yuli Anda Milstone mengatakan, ya lagi dan lagi kecewa sekian kalinya. Ada juga tanggapan dari Rani Habib 67, lesti tetap yang terbaik, selalu menunggu penampilan lesti, masya Allah. Ada yang kecewa, ada yang mendukung dan mensupport. Tentunya itu keluarga Koroha, selalu menjadi fans yang baik, tetap kompak dan solid ya mendukung apapun keputusan bunda lesti. Bunda Lesti dan Papa Bilar itu sedang memperbaiki rumah tangganya. Bismillah, mudah-mudahan ke depan menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Kemudian juga, prasahabat, kita lihat diunggah di ig nya Bunda Lesti dua jam yang lalu. Memperlihatkan, Papa Bilar sedang tentunya mempelajari dan pastinya memperdalam ilmu agama. Masya Allah, dimanapun tempat selalu belajar. Mudah-mudahan, Papa Bilar menjadi imam yang baik untuk rumah tangga dan semoga selalu bisa melindungi keluarga kecilnya kita lihat juga persahabat diunggah berikutnya kali ini postingannya Bang Deri Putra Siregar yang mengunggah percakapan pesan bahwa Papa Bilar mengirimkan atau mentransfer uang ini bentuk hadiah atau kado ulang tahun buat Deri Putra Siregar Masya Allah Alhamdulillah berkah barokah untuk rezeki idola kesayangan dan kita lihat juga kalimat terima kasih yang diucapkan oleh Bang Riri. Mantap betul. Makasih Bi. Berkah terus. Love, Frisky bilar Fix. Langsung beli Vespa ini. Masya Allah. Mudah-mudahan ya selalu diberikan kelancaran rezeki idola kesayangan. Dan semoga idola kesayangan kita juga selalu tentunya, bahagia. Dan selalu jauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Dan semoga mudah-mudahan rezeki idola kita juga bisa melar ke kita semuanya. Kemudian, kita lihat juga persahabat. Ada cidukan Papa Bilar ini potret saat main sepak bola semalam. Kita bangga. Kita juga bahagia sekali melihat Papa Bilar melalui hobinya main bola, justru mempertemukan dia dengan orang-orang baik dan soleh di Madinah. Dan tentunya persahabat kita lihat juga Papa Bilar. Di lututnya itu tergores luka. Sepertinya lagi cederah persahabatnya akan mudah-mudahan lututnya Papa B cepat sembuh Bismillah Selalu tentunya mendoakan yang terbaik Selalu mensupport yang terbaik Untuk idola kesayangan kita Dan kita lihat juga banjir komentar Dan tentunya banyak respon yang diberikan Di yang dari gari Muka Lilis Setiani mengatakan Ingat banget waktu siaran sungkar Sama Bang Teuku Wisnu nge pertama kali Sama Leslar Dari situ Bang Wisnu ngajakin gabung Main bola di Marwah Masya Allah, langsung disambut baik, ajakannya sama Bilar, dan akhirnya main terus jadi kenal sama orang-orang baik di sana. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bersahabat, idola kesayangan kita tetap konsisten. Selalu bergabung dengan tim marwah, selain olahraga, kesehatan yang didapat, ilmu agama pun tentunya didapat oleh Papa Bilar. Masya Allah, kita selalu menunggu kejutan, dan tasnya selalu menunggu kabar baik dari Lesti dan Bilar, jangan ke Terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru dan bahagia dari Leslar. Tentunya, ini dulu informasi. Di sore ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar dan menucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi.